Allah Subhanahu wa sudah memberikan petunjuk melalui Said Muhammad Qasim tentang masalah-masalah syirik khususnya mengenai perilaku kita keseharian. Ini cukup menarik karena sejarahnya cukup panjang di mana Alim ulama sejak ratusan tahun yang lalu berbeda pendapat tentang sirik ini. Ada satu perilaku yang mengatakan tidak sirik, tetapi ulama lain mengatakan sirik. Dua-duanya menyampaikan dalil yang dianggap benar. Dan ini sejarah panjang ini mengakibatkan perbedaan yang cukup tajam. Bahkan ada satu uh, kelompok, satu harokah tidak mau duduk bersama, dengan satu kelompok gara-gara masalah perbedaan penafsiran perilaku syirik ini, dari begitu panjang sejarah pertentangan tentang syirik ini, alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan sesungguhnya seperti apa syirik ini. Baik karena ini petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung, maka dipastikan kebenarannya. Kami tidak melihat apakah pendapat ulama. Uh, satu kelompok atau pendapat kelompok yang lain, kalau pendapat kami sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini dianggap memihak kelompok lain. Itu kami tidak memahami, tetapi yang kami sampaikan adalah tegak lurus apa yang disampaikan oleh Said Muhammad Qasim dalam uh, mimpinya. Baik, contoh apa saja perilaku itu? Uh, saya memberikan satu contoh dulu, yaitu mencium tangan. Ternyata mencium tangan ini kalau kita keliru bisa menjadi sirik di, di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan satu petunjuk kepada Muhammad Qasim. Diperbolehkan mencium tangan siapapun. Orang tua, ulama, guru kita atau orang tua dan sebagainya. Namun harus dengan cara benar. Tidak boleh sambil menundukkan badan. Jadi kalau cium tangan yang benar... Syaratnya adalah mencium tangan, tetapi tidak sambil menundukkan badan, atau boleh menundukkan badan, tetapi tidak berhadap hadapan. Nah, sesuai dengan contoh di dalam gambar ini, itu boleh mencium tangan, menundukkan badan, tapi tidak menghadap kepada orang yang kita cium tangannya. Kemudian yang kedua, yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah mencium kaki walaupun itu ibu sendiri jadi sangat jelas clear Said Muhammad Qasim mengatakan Allah melarang siapapun dan terhadap siapapun untuk sujud dan mencium kaki walaupun itu seorang ibu sendiri jadi ini harus dipisahkan antara niat baik, budaya dan juga syariat Mungkin dengan sisi budaya atau sisi niat baik, ya ya baik memang, tetapi Allah tidak ridho dengan kita memperlakukan satu gerakan di mana menyamakan gerakan kepada Allah Subhanahu SWT yaitu dengan sujud, apalagi uh, kepada uh, seseorang manusia, makhluk, walaupun itu ibu sendiri. Yang ketiga adalah hormat dengan membukukan badan. Jadi ibarat seperti hormat orang Jepang itu. Itu tidak boleh. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala Karena itu e, merupakan e, apa gerakan ibadah umat Islam dalam rangka misalkan sama dengan ruku dan sebagainya. Yang keempat, zikir yang dengan satu gerakan badan di mana ada satu orang imamnya atau mursidnya, kemudian dikelilingi oleh jamaahnya, kemudian membacakan zikir dengan menundukkan badannya. Menundukkan badan bersamaan kepada seorang imam yang ada di tengah-tengahnya. Said Muhammad Qasim mengatakan zikir yang termasuk syirik Kami bukan mengatakan zikirnya salah, zikirnya keliru, zikir sangat baik, tapi perilaku zikir seperti itu yang di, ada satu orang pimpinannya dikelilingi ini dan membuka badan, itu yang uh, Allah subhanahu wa taala larang sesuai dengan petunjuk yang Allah sampaikan dalam mimpi Said Muhammad Khozim. Yang kelima, Allah subhanahu wa taala mengatakan kepada Said Muhammad Khozim bahwa contoh perilaku sirik zikir lainnya adalah ada sebuah uh, komunitas atau aliran di mana para imamnya ada duduk di depan, ya. uh, ada yang duduk, ada yang bersila, kemudian jamaahnya datang kepada imamnya, kemudian cium tangan dengan cara menundukkan badan, ya. bahkan ada yang sambil duduk, kemudian setelah itu salaman dan terjadilah seolah-olah ada getaran dan sehingga kadang-kadang ada yang sampai loncat ke belakang, ada yang sampai terpelanting, ada yang sampai kesurupan seolah-olah. Nah ini adalah contoh-contoh daripada perilaku kita, baik perilaku keseharian karena hormat yang tujuannya mungkin baik tetapi keliru, ada juga karena tujuannya zikir tapi ternyata di mata Allah keliru dan itu termasuk siri. Kami dari Majelis Gajah mengingatkan kepada semua umat Islam bahwa syiriklah yang menjadi penghalang bantuan dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam selama ini. Berbagai perbedaan pendapat antar ahli ulama tentang kenapa Allah tidak menolong umat Islam saat ini, kenapa umat Islam ini dibiarkan terpecah belah, kenapa umat Islam ini selalu terjajah dalam banyak aspek. Terjawab sudah di dalam mimpi Said Muhammad Qasim, ini karena kita banyak melakukan perilaku sirik. Termasuk contoh sirik-sirik dari perilaku yang tadi. Insya Allah dalam video berikutnya kami akan sampaikan perilaku sirik yang berikutnya. Dan kami juga sudah menyampaikan perilaku sirik dalam bentuk e, fisik, baik itu gambar, foto, dan sebagainya. Maka dari itu, seorang ahli yang akan muncul, insyaallah Muhammad Qasim, tugas utamanya ketika beliau akan diserahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memimpin Pakistan. Maka yang akan dilakukan yang pertama adalah membasmi semua eh, apa namanya keadaan sirik di negerinya, baik itu patung, gambar, dan sebagainya. Saya kira itu eh, sebagai satu penutup. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.